<laughs> Jadi hari ini, kita mau niatnya ya, karena kita mau nyoba uh, Kereta ramai. Terus, Terus, ini baru jam berapa sih? Jam 9.42 9.42 pagi, kita udah Kena banyak bala pagi ini Pertama itu, kita janjian berangkat jam 6 Ini baru bangun jam berapa tadi, Tio? Jam Jam 7? jam tuh kan? parah banget Terus hmm, Itu karena gue telpon atau emang? Iya pas lu kalau <laughs> <dia> kan? <laughs> kalo ga lu telpon ya ga bangun Iya ga bangun-bangun Terus, abis itu kita naik Gokar ke sini. Terus Gokar nya jahat banget, dia ga mau nurunin kita di pintu selatan Kan naik Pramex dari pintu selatan, stasiun Teguh kan uh, Gokar nya ga mau, dia nurunin kita di pintu utara Jadi kita harus jalan dari pintu utara Nyebrang laet Malioboro, jalan kaki sini, cuci cuci, sampai seberang Hotel Abadi dimana pintu selatan berada. Hey. Terus kita mau beli tiket <laughs> yang jam 9.45 ternyata udah nggak ada, adanya baru jam 10.45. Jadi ya udah deh, kita lagi nunggu-nunggu. Terus kita oh, itu itu kita mau masuk ke stasiunnya nggak boleh kayak baru boleh masuk nanti jam 10 sekarang kita duduk-duduk keluar Jalan dengan gerimis, dengan gerimis, terus ya udah, kayaknya berikutnya kita mau ke mana? luar cari tempat yang bisa nunggu go-kart karena takutnya kalau <laughs> go-kart gokartes stasiunnya agaknya di demo sama super super taksi jadi kita habis makan <laughs> kemarin <laughs> jadi kita habis makan <laughs> sedih sate kambing mbok nggak uh, atas rekomendasi uh, teman kita yang namanya Vita tapi <laughs> Tiffany, <laughs> tapi Tiffany dan ajak kecewa karena menurut mereka nggak enak sate nya. Iya, iya benar, nggak enak, semahal. Okay. Yes. Tapi kalau menurut gue sih sate buntalnya enak sih. Which is kan nama namanya kan sate buntal nggak ya, sih dia, dia nggak, <tik> cuma ah, satu kambing, <tik> satu kambing ya. padahal <tik> juga spesial di mereka satu buntal dan karena spesial di enak ya, yang udah lama sih maklum. tapi gue sendiri sih kan sebenarnya nggak itu gue coba nyobain satu buntalnya Tiffany karena gue sendiri pesennya gule yang paling murah sih, <tik> yang paling murah. terus mereka shock tuh pas bayar kan jadi di situ tuh nggak ada menunya kita pesen nggak salah jadi tuh <tik> pas bayar shocknya Tiffany berapa Tiffany? eighty <tik> four mat 43 eh 44 iya yeah. ya tapi memang ya harga satu kami sih tapi nggak sih sebenarnya bukan masalah harganya This cuma kena ha harga rasanya yang enak jadi malas gitu bayar segitu ya yang... yeah. yes. kalau gue untungnya murah sih tadi gulai sama es teh 3000 terus sekarang kita tewek ke hatton jadi sekarang kalau saya ini kedengeran Tapi mungkin bericip-icip di jalannya harus pelan-pelan gitu supaya ga kena becek, becek-kebecekan Terus udah jadi kita jalannya pelan-pelan Selesai -pelan. so, go-kart, sekarang kita ada di mana Tiff? Gatau, apa sih nama tempatnya? <laughs> <laughs> <laughs> Ini lucunya kan yeah, Double karena... Iya, karena di belakang lo persis ada tulisan gitu Oh, Double Iya Tempatnya lucu banget terlihat Lucu banget sih Kita mau pesen apa Tiff? Gak usah mau ini, Queen Mango uh, Anak apa, istriya King Mango Eheheh, <laughs> Mango Heheheh, jayis banget Jaya mau pesen apa, Cha? Jauh-jauh semua mau hidup esmu Sesuatu Eh, eh Ntar lu gue mau kalau Kalo gue mau pesan ini hot fudge brownie Karena kita kesini untuk makan dessert <tuk> lo bukan nemu krem brole tadi. Aku, tapi bos nemu krem brole muru, muru, muru. makanan sudah datang, yay. kata ajas. Nah ini juga ini datang. yang di jcm beli lagi bonta tapi ini peratanya enak kan ngasih tapi itu lebih banyak mangganya ngasih yang di jcm ini apa sih fioskos, -fios? ini esnya gede cak makan cak ya good let us eat let us eat aca lagi menertawakan <laughs> Tiffany karena kenapa teh? Why? Tahu masih kenapa ini kelihatan banyak? Guys, omongkan esu sebesar ini dan gak cuma satu guys ini ada dua. Atau satu, <laughs> you know. Ini enak banget by the way makanan gue hot. Fudge, eh hot, fudge hot fudge brownie ya, enak banget. Gua suka sih. Keren belumnya gimana sih? Hey. Ini bakal jadi penutup kita di Solo, jadi untung enak hehe. -he. Kecuali <laughs> apa nih yang dibohongi dengan bongkahan-bongkahan es. <laughs> kita dapat tiket pulang, is. Yes. Sesuai prediksi gue. Yes. Uh, yes. Kita dapat, eh sekarang jam berapa sih? Jam empat jam 4 uh, tadi kita ke stasiunnya dan dapet yang tiket buat jam 6 tuh udah habis jadi tinggal ada tiket buat yang jam 6.40 jadi karena masih ada dua jam kita nggak tahu ngapain daripada nganggur kita jalan-jalan aja explore the city dan akhirnya setelah jalan-jalan muter-muter solo kita menemukan tempat ini namanya Egg's Experience. dan kita makannya <laughs> karena kita semua sebenarnya udah kenyang banget jadi lo kan ada dong lo tuh menunya Indomie makannya apa tapi nah. iya sih sebenarnya kalau kita nggak kenyang gini penasaran banget sama nggak tahu gimana caranya tapi pokoknya menunya membuat Indomie itu sana kayak enak banget gitu hmm. terus Makasih. lebih murah sih menurut gue harganya daripada Jogja kalau misalnya dibandingin Hei. kayak misalnya roti bakar 543 lebih murah ini Terus yeah, jadi, gue pesennya Milo Dinosaur, terpilih pesan Thai Green, eh Thai Green Tea yes, Aja pesen tahu yang akhirnya kita sharing sama Mint Blend. Terus aja tuh lagi bertanya sama kita, menurut kalian, apa cak? Mungkin komen, di komen. Di ini, ya. Ya. <laughs> Yang nonton gue, loh, sama Tiffany Tapi, <laughs> gue komen. Nanti Kita komen kita komen Masuk yang grup grup gue, masa, Ini bukan yang ini nah, Gue mau nanya <laughs> Jadi pertanyaan ini, ini. ada ya, rasa salah kalo gue ya jadi ya masa masih kayak misalnya gue ada uh, ya, uh, hal yang gimana emang pada jawa apa boleh? gimana kemarin dulu pak? lu kenapa kapan mau ya? orang. ini lu rekam iya tapi mulu jadi sebenernya lu kaya kalian kaya juga bosan tidur sih jadi jadi kita abis akhirnya kan kita hangat tadi di experience itu terus abis itu dari situ ke sini ya kita gojek, karena walaupun bisa jangkretis sebenarnya itu dekat tadi dekat banget lo btw ah sedekat takut ketinggalan kereta nggak sih ya mendingan aman jam lagi sembun Ya, daripada terburu-buru sih ga ada tempat duduk kan, mendingan harus menunggu Terus, udah Terus sekarang kita lagi nunggu nunggu keretanya datang mm -hmm. Besok kita mau nonton konser teknik satu, apakah harus kita lagi? Kita jadi daily yeah, vlogger nah, <laughs> Eh, boleh tuh Eh, boleh, boleh. boleh. See you in the kreatif Dan sekarang kita lagi di kawasan Aceh yang berantakan ini Boleh di shoot gak, Cak? Ke. <laughs> Jadi kemarin kan video terakhir itu kita lagi di pesawat Kok pesawat sih? Apa namanya? <laughs> <laughs> Apa namanya? Di kereta ha, kereta. kereta. Keramik. Terus Keramik. sampainya kita Keramik. di uh, Jogja Kita pesan Gojek dari HP gue semua Karena HP mereka belum udah mati yes. Yes. Terus Terus, tengah-tengah tiba-tiba ada mbak mbak datang ke gue kayak mbak boleh pesenin saya gojek nggak? Saya pesenin pakai gopay terus dia nggak nggak bayar. bayar gue terus ya udah gue kelasin aja terus udah sih nggak ada kejadian lain selain itu terus kita naik gojek itu ke JCM buat nonton Koko, Koko terus Stephanie nangis-nangis Acha tidur <laughs> Iya, Terus sudah selesai nonton Koko <teman> Pulang ke kos masing-masing Dan hari ini kita cuma tidur, bangun tidur bangun, iya. tidur, bangun, tidur, bangun Hari ini kita ke karnival konser teknik, teknik satu Konser teknik satu Tadi ada Jono Terbakar oh, oh, oh. Siap secara nggak ada, nggak ada, oops, di kandang sama float cuma pas terakhir-terakhir doang yes true terus ya nanti gue masukin deh snapchat as eh, snapchat ya kita gitu udah video, video-video klip dari kts tadi yay yay that's the end of this vlog baik baik gak ada penutup baik like comment and subscribe ya yeah. Andrea <laughs>